Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue di sini, tentunya masih bersama channel yang selalu pedan kalian suka, Memang pola slot gacor hari ini. Info slot gacor hari ini situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini. Dan tentunya di sini bukan cuma mau ngasih kalian pola-pola gacor ya. Cuman di sini gue juga mau ngasih kalian satu referensi situs yang katanya gacor banget nih dan bisa kalian coba juga di rumah. Dan siapa tahu kalian juga baru Oke okay. Dan seperti yang kalian lihat Gue sedang bermain di Ketsovo Limpus Dan seperti biasa nih Gue tidak membawa modal yang banyak Tapi gue cukup membawa modal Kurang lebih 40000 aja Dan kita bakal bukti bareng-bareng sini. Kira-kira dengan 40000 Modal gue bakalan rungkat Atau malah naik Oke okay, jadi buat kalian penasaran Silahkan kalian stay tune Anjim di video gua kali ini dan aduh sayang banget 300 doang anjir, waduh aduh parah sih. Buat kalian yang penasaran sama situsnya apa nih, kalian wajib banget stay tune di sini. Oke, okay, lumayan lah ya tadi connect walaupun sedikit tapi bisa membantu, cukup membantu untuk mempertahankan modal gua Oke okay guys, sebelum kita lebih lanjut lagi ke games-nya nih, jangan lupa untuk dibantu like, komen, share dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang nantinya bakal gue upload setiap hari. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Di sini kalian bisa lihat ya gue sedang bermain di Zeus atau God of Olympus dengan modal kurang lebih Rp40.000. Tadi lumayan sih aturannya dapat lebih banyak ya cuman yang kena ternyata cuma 300 perak tapi ya udah ya yang penting nyangkut tipis-tipis dan tembus 30 ribu tadi lumayan naikin modal gua ya dan sekarang gua tadinya gua tadinya gua pakai bet 2200 ya sekarang gua udah naikin 2400 dan ini masih bertahan ya dan gua aktifin double chainnya sini. kali ada, kali aja ada yang enggak oh my god dapat scatter coy di bet 2400. Sok kita bakal lihat barang warna ini Berapa profit yang bakalan Oh, bertambah Untuk, spill, untuk situsnya nanti bakal gue spill tipis-tipis di pertengahan atau nggak di akhir untuk permainan gue ya Karena gue pengen memastikan banget kalau situsnya memang benar-benar layak buat kalian coba atau enggak Gokil, petirnya Petirnya dong Wah anjing, tim, padahal mahkotanya konek ya Gue pengen memastikan kalau situsnya memang benar-benar gacor dan layak buat kalian coba di rumah ya karena gue mau rekomendasiin ke kalian situs-situs yang dapuk karena... gimana sih? gue bazir tau gak sih? rekomendasiin situs-situs yang kosong gak ada hasilnya ya kan? mending yang pasti-pasti aja wow, petir! aduh, susah petirnya guys cepet lagi, last pin Anjay, 73.000 doang dong. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, masih kurang beruntung. Oke, jadi kita lanjutin lagi permainannya. Nggak apa-apa, masih tetap bersabar. Tapi sejauh ini sih juga suka-suka aja, ya. dong kalian bisa lihat pecahannya bagus, nggak yang sedikit, jadi nggak terlalu memakan banget modal yang kalian bawa biasanya ada tuh yang kayak jalan tol udah nggak gacor kayak jalan tol nggak ada yang konek oh, aku pusing loh. itu udah wow kalau misalkan kalian temu wow situs yang begitu di kalian langsung cari tinggalin aja karena itu udah jelas banget nggak gacor dan bakalan ruang kalian Oh my god, ternyata dapat lagi dong Waduh lebih optimis nih Karena ini skater kedua ya Karena skater pertamanya nggak dapat, Gue lebih optimis sama skater yang kedua ini ya. kita coba lihat guys Berapa hasil yang bakal gue dapetin di sini? Sekali lagi jangan lupa dibantu like, komen, share, dan subscribe guys 5000 dikali 9, cakep Langsung dikali 9 ya kir, aduh, masih ada 9 spin guys, tenang, tenang, tenang Kan Kalian bisa lihat lebih banyak dari skater gue yang pertama kan. Tapi kadang nggak selalu kayak gini ya, kadang pun enggak apa ya, gak seimbang. Biasanya kan kalau kayak gini kan skater pertamanya zong ya, yang kedua baru dapet, terus baliknya Tapi kadang tuh nggak, nah, ada yang yang kacau mulu. Oh my god satu ada yang gacor mulu ada yang gagal aduh untungnya di kita gantian ya hijau nah ungu oh. uh cincin gua konek coy ribu dikali berapa nih merah Jim 13000 dikali 34 guys Sensasional akhirnya menang juga nih Bisa coba juga bermain 138 guys Aduh gue takut lupa ya Karena di ini gue mau udahin aja Dan udah cukup terbukti kalau situsnya memang yang dihasilkan Dan cukup gacor buat kalian cobain juga Untuk situsnya linknya ada di description box gue di kolom komentar paling atas Jadi silahkan dicoba guys dan tentunya gue bakal balik lagi dengan situs-situs yang lebih gacor. Jadi jangan selanjutnya dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye!